welcome back to my channel sahabat web ya selamat pagi selamat siang selamat malam selamat sore ya dimanapun anda berada di tutorial kali ini saya akan meremajakan pepaya yang sudah tinggi itu ya penumbangan sekaligus pindah tanam untuk berganti buah bulat ini ya tanpa menanam lagi dari awal oke kita lanjut saja ke tutorialnya langsung ya sama pengerjaannya oke itu Okay, sebelumnya sudah dijelaskan di tutorial sebetulnya Sebetulnya ini usia 28 hari sudah bisa pindah tanam Cuman karena berhubung curah hujan penghujan cukup tinggi ya Jadi itu sangat dilarang untuk pemindahan cakokan dan mencangkok itulah Jadi kita undur saja waktunya sembari kita mengapa men, melihat kondisi akarnya sudah cukup kuning itu sudah bisa dipindah tempat Oke okay, lanjut saja ya Kita terbang terlebih dahulu seperti ini ya Jadi untuk buahnya ini sudah hermaprodit semua, nanti bawahnya tidak usah ditanam kembali, cukup kita rawat ini saja. Jadi yang di atas ini bisa kita gunakan untuk di lahan baru ataupun menyisip buah-buah yang bulat. Itulah keuntungannya. ya. kita potong dulu jadi nanti tidak usah menanam dulu oke ya. setelah kita potong gini lalu kita ukur sekitar 40 cm ya sekitar 40 cm gini kita potong oke. lalu kita tutup oke okay, ini tinggal ke perawatan kembali ke masa vegetatif lagi ya perawatan ulang okay. Okay, seperti ini jadi nanti kita ambil tunasnya yang paling bawah saja ataupun yang paling bagus untuk pokok utama ya untuk dijadikan primer lagi jadi sisanya nanti untuk kita cangkok lagi yang spunder sama tersiatnya yang primernya kita pilih dulu yang paling bagus entah yang di sini entah yang di bawah nanti kan kita pilih yang paling bagus jadi begitu kita tanaman papaya sudah berumur 5 tahun 4 tahun kita sudah kesulitan ya untuk melakukan penyeprayan perawatan tentang yang di atas ini ya tentang bulan hama, fungisida semua jadi kita permajaan seperti ini oke kita lanjut ke penanaman langkah apa saja yang harus diperhatikan oke lanjut ya Oke okay, ya, bisa dilihat nih. Akarnya bisa dilihat. Oke, okay, kita lanjut ke penanaman. Jadi, yang harus diperhatikan, jangan memindahkan cangkokan di musim penghujan ya. Oke, okay. ini pada saat kita melakukan penimbunan, harus hati-hati ya, tidak bisa langsung di sangkul berat-berat nah kita begini saja oke ini kalau untuk produktivitas itu yang berusia 5 tahun masih produksi ya padahal kita sudah melakukan pemberhentian pemupukan karena semalam itu seminggu yang lalu curah hujan cukup tinggi oke setelah seperti ini kita beri pupuknya setelah kita timbun sedikit ini sedikit saja dulu lalu kita berikan pupuk kohenya ini saya menggunakan pupuk kohe ayam ya ini kita beri sekitar dua genggam bisa dilihat nih ya tuh dua genggam lalu kita berikan pupuk TSP nya ya TSP sama ZA JA, karena untuk pemulihan akar lagi pertumbuhan akar kita suburkan tanahnya dulu. Ya, sekitar satu genggam, bisa dilihat. Ini antara TSP dengan ZA JA ya. Jangan menggunakan urea. SP dan ZA. JA. Oke, kita sembari atasnya. Lalu kita timbun kembali. Oke. Perhatikan arah akar tadi ya yang perlu diperhatikan. Jika akar sebelah sini, sebelah sini kita tekan untuk mengunci ya. Apabila kita tidak kasih kayu, jadi kita tekan saja ini ya biar kena angin supaya kuat. Ngopang. Oke. Lalu kita siram. Lakukan penyiraman di pagi hari dan sore hari ya. Oke. Ini. tunggu aku lelah, akan kuceritakan semuanya. tunggu aku lelah. Ini sudah siap pindah semua sobat kawan Siap pindah tanam semua Kenapa kalau yang sudah tahunan seperti ini sobat kawan Bolong deh ya. ya Lanjut ke penanaman lagi Oke okay. lihat ya untuk pemindahan harus diperhatikan kembali ya akarnya sudah kuning itu baru siap dipindah tempatkan ya Oke kita masukkan ya harus timbun tipis-tipis dulu supaya akar tidak rusak ya untuk perawatan kembali ke semula ya pak kalau untuk pencangkokannya ini kembali ke masa generatif langsung beda sama yang Tunggulnya itu ya, yang tidak perlu dipenanaman kembali, tidak perlu diperpanting, itu kita langsung kembali ke awal lagi, ke masa vegetatif, pertumbuhan tunas baru lagi nanti dia kan. Kalau untuk ini kembali ke masa generatif saja. pemupukan nanti seminggu sekali ya, dimulai seminggu ke depan lagi. Oke, tinggal pemberian kohenya ya, pupuk dasarnya. Ya, seperti biasa dua genggam. Oke. Kita beri satu genggam saja antara ZA JA dan TSP. Lalu kita siram. Okay, jadi inilah teknik-teknik dasar kita mendapatkan hasil buah hermafrodit semua jadi seperti ini ya ada yang sistem dua tanam ada yang mengganti dengan cangkokan ada yang langsung dari semaian biji ya itu kita bisa membedakannya inilah tiga tahapan untuk menghasilkan buah hermafrodit untuk masalah supaya buah dia lebat dari bawah itu kembali kita ke perlakuan ya ketepatan dalam pemupukan dosis serta <tuh> disesuai dengan anjuran ya, oke tetap hijaukan bumi pertiwi tetap semangat tunggu aku lah ya akan kalau ceritakan semuanya tetap diaktifkan loncengnya notifikasinya supaya dapat pembaruan langsung dari sahabat web ya, oke tetap semangat tetap istiqomah apapun yang terjadi hijaukan terus bumi pertiwi salam dari bumi melayu untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh